Saya termasuk orang yang susah menangis Banyak orang menangis Sikit-sikit menangis Sikit-sikit menangis Saya susah Makanya pernah saya disuruh membimbing etikap Etikap itu kan mesti nangis malam Udah saya muhasabah Ya Allah Begitu banyak Tak ada menangis 10 menit udah tak ada menangis Lama-lama Menangis saya Kenapa orang ini tak bisa menangis Tapi ada masanya Saya ceramah Itu memang Dari mulai Masjid itu sampai pulang, tak berhenti tangis Maaf, maaf, maaf, beli maaf, maaf Putus dua tangan Putus, tapi doanya doa Pas di depan saya dia soal Hancur hati saya menengok Kenapa tangan dia putus Tapi doanya panjang Tanganku lengkap Berdoa di... Bahkan tak berdoa Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur Efek dari kurang bersyukur itu Kita tidak menganggap bahwa hidup ini mat